Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama ASKA Gaming. ASKA Gaming. Ya, <laughs> Baba Gaming. Alka. Tunggu teman teman. Kali ini ASKA Gaming main game baru yang baru dimainkan oleh ASKA Gaming. Mainan ASKA. Itu mobil pras. Oh, main apa ini, dek? Abis. Itu yang ada tanda top ras. Apra. Praska. Oh, jadi ini game-nya game Game zombie deh, game zombie. Game zombie pros. Ya, yeah, game zombie pros katanya. Mm -hmm. Jadi nggak tahu kita apa ini isi gamenya. Langsung aja kita mainkan dulu ya guys ya. Mm -hmm. Let's go, come on, let's go. Zombie safari. Ya, yeah, zombie safari. Mana tubuhnya nih guys. Oh ini ada. Ini ada tembaknya. Oke coba kita ambil ya, teman-teman Oke okay. Oh langsung tembaknya Oh habis semua babi eep, eep. kita juga dijempel teman-teman Aduh kok kok langsung terbuang apanya tembaknya oh, habis habis kita cari lagi yang mencari lagi atau misalnya Oh oke okay. Coba, coba, coba, sini, teman-teman. Okey. Abang, abang, yang tempatnya tu kita tabak. Yang tempat zombie, kita tabak. Oh, kita tabak. Kita tabak. Hop. Kita lanjut. Hop. Okay. Selanjut. Gas. Kembal lagi kita, teman-teman. Kita tabak ini. Bentar sambil ini dulu nih. Ah, ini apa nih? Entar. Apa tuh deh? Zombie. Boom boom go ketemu. Mana tembaknya? Oh, ini ada lagi. Oke, teman-teman, kita dapat senjata lagi. oh Tembak lagi. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Tembak. Oh, habis sedikit kali mak, Ma, iya. langsung dek. Ini, ini dek. Ya, itu. Jok kita keluar. Ini jalan kita gini Oh, ini tempat keluarnya. Ayo, kita. Ayo, jalan. Kemana lagi nih dek? ini hari ke mana? Oh dapat kita permata deh. Oke. Okay. Yes, Just naik. Oke. Okay. Naik. Wah kita dapat permata deh. Permata. Yes kita dapat. Kita dapat jemitan. Naik level. Okay. Mobil. Kebanyakan nah, kita beli mobil. Iya tunggu dulu. Tusuk. Ya, kita cari lagi lah oh, yeah. oh, ini ada lagi di depan ni Ni nah, Ha, di sini tak Nampak tak diambil tadi Ha Ha Kita keluar di sini lagi kah Jalan Ini kita udah level 2 ya teman-teman Kak Ayah rasa ya. Gila, Wow, langsung tabrak itu, ya, teman. -teman. Op, op, op, op. Oh, naik. Om. Jangan, om. Oh, oh, oh, kita dapat. Oh. iya ya, kita ternyata di dapat oh, ini bisa meletak Iya. iya kan? Coba kita meledaya ini. Enggu, mari kita lanjut lagi. Lanjut. Sudah, dah, yuk kita bergerak. Boom. Wow. Ikan cendiki. Ni apa ni? Cendiki. Wow, kita tabrak. Ayuh tabrak. Tert. Ni apa lagi ni? Oh kita main. Nih. Yes, dapat satu teman-teman. Eh, dapat dua. Ya, yeah. kita boleh jadi zombie zombie. Oh, jangan macam, -macam zombie. Ih, <coughs> eh, tembaklah. Mana? Tembak apa? Mana tembak? Itu yang di situ. Mana tembak, Oh itu. itu. Kita dapat teman-teman tembak. Wow. Bam, oh itu lagi banyak apa nya kermatanya, bam. Okay, ini, oh kita dimakannya teman-teman. Kita kena makan. Harus. Oh ini, mana lagi banyak. Banyak oh, di sini. Iya. Oh. Okay di sini banyak apa? Tidak namanya? Ada tadi aw tuh teman-teman. Oh. Ini ya, teman -teman. oh. Nah, Tidak ada ini. lagi. Nah. Oh ya. Jadi kita kumpulin teman -teman. Nah, ya. Matanya, permata itu. ya teman-teman. Iya. Ya. Tu uh, banyak benda hmm. tu. banyak? Iyalah, ini kan kita zombie. Hmm. Kita boleh up. Mana lagi tembaknya? Bapa. Hmm. Oh. Bapa pelaut lah. Pelaut? Oh ini dapat. Ini tempat kita taksi lagi ni. Wow. Oh, ini banyak lagi. Oke, okay. kita jam kembali kita ayo kita kembali ayo kita apa ni ini Ah. Zombie. Naga. Oh. Ah. Nanti bawa bawa saja. Ayuh. Ya. Hah. Hah. Ah. Bintar. Ini kita habisin zombie zombi dulu Tebu yeah. nih semuanya. Ah. Yeah. Oh. Ya. Oh. Mana Oh ada. So, like oh, wow kita masuk dalam air dapat permatan lagi masuk lagi dalam air ayo oh, ini banyak permatanya teman teman awas oh kita banyak dapat, dapat rumah, ini apa lagi nih? Ayah, kita jalan-jalan. kita sampai di kota ini teman teman oke hai, hai, hai, hai, juga ada hai, kita sini migi-mikan cengkak please Oh. Ini di bawah kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong teman-teman kong kong kong ini kong kong kong kong kong kong kong kong kong oh kong kong kong kong teman Wah. Wah. Lagi. Nah. Nah, lagi. lagi. Oh, oh apa teman-teman, ha! gas, gas, gas. Naik, teman-teman. Oh buat kita semuanya, Oke. tuh yang besar. belum. kita teman-teman. Aku mau, aku mau, aku mau, aku mau, aku Apa? Hmm. Tahu mau, aku mau, aku mau, aku mau, aku mau, aku mau, aku mau, aku bisa naik mau, Sofi aw, hai, hai, hai, Oui, bisa. Ini teman-teman. Agak-agak Oh. Ini mm. oh. agak oh. nah Itu, itu lah Iya. Wow, ini zombie yang Ini oh woy, kita mati lagi teman-teman oke okay, mungkin kita jadi mati teman-teman ada apa ada apa ada hmm, apa namanya oh, permata ini di atasnya, yang naik ada besar hmm. okay. kita cuma Ya, lagi ya, ya. ah, Bipin, abis, abis. Hmm. Mabim, tu, tu, oh, di ada Wah, oh. kalau bersandirin Wah, iya iya Wah, wah, wah Aduh <laughs> wah. wah, wah, Oke lah zombie-nya Kali ini sampai di sini aja dulu teman-teman. Nanti kita sambung lagi. Pertama kali kita mainnya teman-teman? tahu sini mana. Oke teman -teman. Kita main lain lagi. Sampai lagi. Di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.